Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus menggambarkan informasi terbaru, kabar baik dan kabar bahagia Seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat menemani santai pagi kalian saat ini Bomin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial ya di pagi hari ini Dari idola kesayangan kita Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita awali ke kabar pertama dengan kabar yang sangat spesial Untuk warga Konoha karena ini penting banget ya Ini langsung diinfokan oleh Bunda Lesti nih laman akun Instagram pribadinya 3 jam yang lalu loh Ini mengingatkan, menginfokan bahwa warga Konoha jangan sampai lupa untuk mendukung idola kesayangan Bunda Lesti Di ajang Telkomsel Award 2022, 27 tahun anniversary persahabat ya Yuk sama-sama kita dukung Bunda Lesti sebagai favorit solo singer Mudah-mudahan ya dukungan semakin banyak dan Bunda Lesti ini bisa mendapatkan piala penghargaan kemudian persahabat disimak juga kita nggak bisa move on banget ya dengan podcastnya Marcel Widianto dengan seorang Rizky Bilar Papa Bilar disini menyampaikan persahabat yang sebuah kalimat pernikahan dengan seorang Lesti Kejora ini adalah pernikahan yang sangat luar biasa persahabat ya Papa Bilar menyebutkan dede itu bagaikan puzzle yang akhirnya Lengkap dalam hidupnya seorang Rizky Bilar Masya Allah bangga bersahabat ya Rumah tangga Leslar ini Mereka sangat luar biasa Saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan masing-masing Itulah yang semakin membuat kita bangga Dan semakin membuat kita terinspirasi ya Dengan Lesti dan Rizky Billar. Postingan ini pun di oleh akun Instagram Sendal Putih underscore Billar. Disimak persahabat di kalimat Caption yang dituliskan Bagi kakak, menikah dengan dede itu bagaikan puzzle yang akhirnya lengkap dalam hidup dia Jadi pas dan sempurna karena sudah saling melengkapi Masya Allah banget ya Pagi-pagi kita sudah disukukan kabar-kabar yang sangat luar biasa membanggakan Mudah-mudahan fans sejati tetap optimis tetap support dan dukung mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid ya, mensupport karya-karya idola kesayangan kita dan berikutnya juga persahabat kita nggak bisa move on dengan 3 digit wow, luar biasa banget ya persahabat ya. saat Papa Bilar persahabat ya dan Marcelo Dianto ini membahas sebuah pembahasan yang sangat luar biasa menurut Bang Mimin, sahabat ya Terutama ini mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada sang istri Walaupun istri sama-sama bekerja Ini bagus banget di pembahasannya persahabat ya Dan kita melongo banget saat mendengar bahwa Bilar ini setiap bulan menafkahi seorang Lesti Kejora, persahabatan yang nominalnya sampai 3 digit Wow, luar biasa banget ya Sampai ke Marcel saja ini bengong dan sampai Tentunya nggak bisa berkata-kata apa lagi persenabat ya Ekspresinya mewakili warga Konoha banget, Masya Allah banget ya Kita bangga dan pastinya kita semakin bahagia sekali kepada Lesti dan Bilar dan di postingan ini pun ada sebuah kalimat komentar nih, dari Indri.1972. 300 juta ya, 3 digit itu. Ada yang pertanyaan nih, persahabat. Dan ada jawaban, dari akun Instagram, Mom Zifa mengatakan di kalimat komentar, mulai dari 150 juta lah, dan seterusnya rahasia pribadi Leslar, per bulan berapa tuh. <laughs> ada juga tanggapan lain, dari Rimley mengatakan, "Digit itu pokoknya ratusan juta aja, nominal pastinya mah, entah bisa aja sembilan, ,99 Ya kan katanya tuh sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, Nominalnya itu di ratusan juta rupiah Ini sih Luar biasa, persahabat. Semoga yang berkah barokah untuk Leslar. Semoga selalu menginspirasi untuk banyak orang. Kemudian, persahabat Sahabat, disimak juga nih, ada sebuah kalimat dari Leslar Sajak. Leslar Sajak mengunggah sebuah kalimat yang luar biasa juga nih, persahabat ya, yang harus disimak. Jadi, Leslar Lovers bukan mendewakan Lesti dan Billar sih, tapi lebih mengambil hikmah untuk dijadikan pelajaran dalam hidup. Mereka juga pernah melakukan kesalahan. Mereka juga bukan manusia tanpa dosa. Hanya saja karena setiap hal itu ada silver line-nya sendiri. Jadi ya, namanya orang mengambil pelajaran hidup, belajar hal-hal positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka lebih muda. Kenapa tidak? Wow, ini kalimat yang luar biasa juga nih bersahabat ya Memang betul sekali, kita sebagai fans sejati, sebagai Lesla Lovers Ini bukan mendewakan Lesti dan Bilar Hanya saja ya kita mengambil hikmah Dengan apa yang dilakukan oleh Leslie dan Bilar itu adalah hal-hal yang positif Yang menjadi contoh untuk kita semuanya Doakan yang terbaik, support dan dukung kita tentunya hampaskan haters netizen yang selalu nyinyir, yang selalu mau fitnah Apalagi yang selalu membuli Abang L terutama persahabatnya Memang di luar sana banyak sekali orang-orang yang selalu membuli Abang Fatih Tetapi kita sebagai fans sejati tetap optimis, tetap support yang terbaik dan kabar berikutnya, persahabat ini info penting juga untuk warga Konoha, jangan sampai lupa menyaksikan acara poles Kepo Lesti yang akan tayang sore hari ini di aplikasi video.com, persahabat ya jam 5 sore. Kita sama-sama kompak ya untuk mendukung acara-acara idola kesayangan, salah satunya adalah acara poles. Ini acara bunda Lesti kejora. Yuk, sama-sama kita support yang terbaik Buat idola kita Kemudian, persahabat kita simak juga nih Di akun TikToknya Papa Bilar 7 jam yang lalu atau semalam Ini mengunggah sebuah postingan video TikTok terbaru nih bersama Bunda Lesti Wow, kali ini benar banget ya Sonia, pas nih Luar biasa kekiutan keromantisan yang selalu Diperlihatkan oleh Leslar. Ini viewersnya saja hampir 1 juta loh Belum Nyampe satu hari ini persahabat. viewersnya sudah hampir satu juta, baru 7 jam yang lalu. Masya Allah banget ya, pokoknya bahagia. Dan sekaligus bangga mengidolakan Lesti dan Bilar. Kita juga masih menunggu kabar dan kejutan spesial terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.